Orang Jawa itu harus memiliki lima wasto Nah lima wasto itu apa? Lima wasto yang pertama adalah Wismo Yang kedua adalah Garwo Dan yang ketiga adalah Turunggo Dan yang keempat adalah Kukilo Dan yang kelima adalah Curigo Mungkin banyak orang Jawa yang tidak memahami Apa itu Wismo, apa itu Garwo, apa itu Turongo, apa itu kukilo dan apa itu Juriga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam dari saya, Ratu Bidadari, Dukun Kondang, Idola Sejuta Umat Kali ini pembahasan mengenai Limang Wasto, wong jawa orang Jawa bisa dikatakan sempurna kalau dia sudah memiliki Limang Wasto. Lah, Limang Wasto ini apa saja? Mungkin Ratu Bidadari akan jabarkan seorang laki-laki Jawa bisa dikatakan sempurna, bisa dikatakan matang, dan bisa dikatakan menjadi seorang kesatria kalau dia sudah memiliki. Lima kriteria ini Poin-poin tersebut Mungkin Dalam Hal pembahasan ini Bukan hanya orang Jawa saja Tapi juga orang Madura Orang Bugis, orang Dayak Orang Sumatera Orang Medan Semuanya pasti mungkin sama Hanya saja eh, kaweruh atau ngansu Kawaruh ini eh, Mungkin lebih familiar uh, di kebudayaan Jawa ya. Jadi yang saya bahas memang mayoritas pakem-pakem ini budaya-budaya ini uh, pembahasannya Jawa. Jadi saya membahas Jawa. Gitu. Mungkin uh, langsung saja laki-laki uh, Jawa bisa dikatakan sempurna, dikatakan sudah. Mateng itu kalau dia sudah memiliki lima wastu. wasto yang pertama adalah wismo. Apakah teman-teman ini paham apa itu wismo? Ya, wismo adalah rumah, ya, atau kediaman. Jadi, laki-laki eh, Jawa bisa dikatakan sempurna jika dia sudah memiliki Wismu. Ya, maksudnya Wismu itu ya rumah. Maksudnya rumahnya tidak numpang, tidak ngontrak, tidak ngekos. Jadi, memiliki rumah sendiri. Cuman untuk mencapai itu memang tidak sulit. Dibutuhkan kerja keras. Bukan berarti yang tidak punya rumah, tidak dikatakan sempurna tidak. Hanya ini kategori atau ngangsu kawur atau ngaji rosok ngaji diri, ngaji kawur. Ya, jadi seorang laki-laki Jawa itu bisa dikatakan sempurna kalau yang pertama adalah wismo, kategorinya wismo. Wismo adalah rumah, punya rumah sendiri. Terus yang kedua adalah Garwo Wanito Atau Garwo Pati Paham nggak? Mungkin banyak orang-orang Jawa yang tidak paham istilah Garwo Pati Nah Garwo Pati itu apa ya Wanito? Ya istri Istri kamu Jadi laki-laki Jawa Bisa dikatakan sempurna Kalau dia sudah memiliki istri Dalam artian menikah yaitu garwapati garwapati itu apa istilahnya adalah e, istri yang sehidup semati itu ibaratnya garwapati lek like jowo ini garwapati lek like arabnya yo istri soleha kalau bahasa indonesianya istri sampai mati jadi laki laki jawa bisa dikatakan atau diumpamakan sempurna jika dia sudah memiliki garwopati Atau garwawanito Wanito Wanita itu seorang istri Atau pendamping Yang ketiga Laki-laki Jawa bisa dikatakan sempurna Jika dia sudah memiliki turunggo lah, mungkin banyak yang enggak tahu ronggo itu apa. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang enggak paham, yang enggak tahu apa sih maksud dari ronggo ini tadi. Lah, Turonggo itu adalah kuda. Atau kendaraan zaman dahulu. Jadi, laki-laki Jawa pada saat itu yang memiliki Turonggo atau kuda itu bukan orang sembarangan. Yang memiliki kuda otomatis dari kalangan-kalangan bangsawan Atau orang abdi-abdi dalam yang memiliki jabatan atau pangkat Pasti dia memiliki inventaris kuda Atau rakyat Tapi yang kaya Yang kaya raya Karena zaman dahulu Seekor kuda itu harganya sangat mahal sekali Mungkin rakyat Biasa atau rakyat jelata Pada saat itu mungkin beli kambing Bisa, beli sapi Juga bisa Tapi untuk membeli kuda ini Kayaknya sangat mahal Sekali kalau bukan saudagar Orang kaya Atau kalangan ningrat, kalangan bangsawan Darah biru pada saat itu Atau Seseorang yang memiliki jabatan Atau adipati atau Manggolo Manggolo itu ibaratnya Kalau sekarang ini Pangdam Pangdam Jaya atau Jenderal Kalau dulu itu pemimpin ketuanya prajurit Atau Senopati Itu pasti dikasih Inventaris seekor kuda Jadi zaman dahulu adalah kuda Nah ketika zaman saat ini Bukan kuda lagi Bukan unta lagi, kalau kamu naik unta dikira orang apa? Masa mau ke mall kamu mau naik unta? Ya, jadi kuda. Kalau saat ini maaf ya, kalau saat ini zaman saat ini ya mobil, ya motor gitu. Kalau mungkin beli motor mungkin semua orang hampir bisa ya, maksudnya rakyat biasa, orang biasa mungkin. Masih bisa menjangkau ya Menjangkau untuk membeli motor Entah itu kredit atau cash Sedangkan kalau untuk membeli mobil Itu kan hanya orang-orang tertentu Orang-orang yang punya uang Mungkin secara finansial lebih gitu. Kalau untuk mobil Jadi turunggo itu adalah Untuk saat ini adalah kendaraan Atau mobil atau motor Atau kendaraan yang lainnya jadi itu poin yang ketiga Terus poin yang Keempat apa? Poin yang keempat adalah Kukilo Nah mungkin banyak orang Jawa yang nggak paham Istilah Kukilo ini apa Ya walaupun dia orang Jawa mungkin Ketika dengan bahasa Kukilo ini Banyak yang tidak tahu Nah Kukilo ini apa? Nah Kukilo adalah Hewan peliharaan, jadi kalau zamannya Majapahit dulu, zamannya kerajaan-kerajaan dulu, e, memiliki hewan peliharaan yang disayangi, yang berbunyi seperti e, burung perkutut. Ya, kalau di zamannya Majapahit itu, kalangan-kalangan ningkrat, kalangan-kalangan bangsawan itu pasti memelihara burung perkutut, tapi bukan sembarang burung perkutut. Yang dicari adalah burung perkutut-perkutut yang katurangan Kalau yang biasa enggak Jadi yang lokal mojobahitan Mungkin orang-orang saudagar-saudagar Orang-orang kaya pada saat itu Pasti dia akan pelihara burung perkutut Tapi burung perkututnya bukan sembarangan Yang jenis-jenis eh, katurangan Dan ini langka. Atau pelihara ayam jago karena ayam jago ini kan, ketika dia berkokok itu kan mengeluarkan suara yang cukup indah, apalagi di pagi hari bisa membangunkan si pemilik ayam tersebut atau orang di sekitarnya. Lah, kalau zaman sekarang apa ya? Zaman sekarang kalian bisa pelihara burung perkutut, pelihara ayam jago, atau mungkin yang sekarang lagi viral. Uh, burung murai, burung labet, atau burung apa cicak rowo atau apa terserah kalian. yang jelas memiliki uh, uh, hewan peliharaan yang berbunyi, karena uh, dengan bunyi-bunyi hewan tersebut itu membuat hati kita senang, nyaman. Gitu loh. terus yang kelima yang terakhir yang terakhir adalah curiko nah mungkin banyak teman-teman di sini yang tidak paham istilah curiko itu apa walaupun orang jawa sendiri mungkin dengan istilah curiko mungkin banyak yang tidak tahu lah curiko itu apa curiko adalah pusaka atau keris atau piyandel atau akman ya jadi lagi-lagi jawa pada saat itu bisa dikatakan sempurna jika dia sudah memiliki curigo, lah curigo adalah pusaka atau keris. karena pada saat zaman dulu orang-orang yang memiliki pusaka memiliki keris itu tidak sembarangan orang, hanya kalangan-kalangan tertentu. karena satu memang harganya pusaka pada saat itu memang harganya mahal. Bahkan bahasa saya dulu untuk menukar apa kerisnya, e, saya ini ada keris sumbro atau keris tindik, itu langsung ke empunya. Jadi leluhur saya dulu menukar e, keris itu dengan tujuh ekor sapi putih, terus sama tujuh ekor terbau, dan beberapa lahan sawah pada saat ini bayangkan saja karena pada saat itu masih sistemnya barter belum ada uang gitu loh. mungkin ada uang-uang gobang atau emas pada saat itu pada saat itu si empu si empunya yaitu empu wanita yaitu empu sumro itu meminta tebusan kerisnya itu tujuh ekor sapi tujuh ekor kerbau dan beberapa luas Tanah pada saat itu Atau sawah degalan Jamannya leluhur seluruh saya pada saat itu Ya, jadi Laki-laki Jawa bisa dikatakan Sempurna jika dia Sudah memiliki lima wasto Nah, lima wasto ini yang pertama adalah Wismo, yang kedua adalah Garwo, yang ketiga adalah turonggo dan yang keempat Adalah Kukilong Dan yang keempat lima adalah curigo mungkin pembahasan sampai di sini saja uh, silakan diikutin update update terbaru channel youtube ratu bidadari tv karena akan banyak pembahasan pembahasan akan banyak ilmu ilmu yang akan saya caparkan kita ngaji diri ngaji rosul dan intinya kita berbagi wawasan dan edukasi Jangan lupa like, comment, and share channel Youtube Ratu Bidadari. Salam dari saya. Ratu Bidadari, dukun kondang, idola sejuta umat. Salam Rah.